sama babi nih guys kasihan tanaman warga diserang tapi nek anggar tekun teh ini tuh orang gelam nongol babi nih orang tekun teh ini orang gelam nongol babi nih Tekun teh ini kadang naik sore tuh aku muter mengenai tapi orang gelam tuh. aduh parah ini dek Hmm, bekasnya mau bengi gue. Esnya coba aku ku anggar kata tembak gue. Ya, ya wah, lanjut ya pak ya. Oke guys, saya tadi sudah coba berhubung tidak ada yang datang lagi coba kita hacap poinnya jadi ada dua dua poin kalau nggak salah burung yang ya Guys. Inilah ya. Spotnya di sini rumputnya tinggi-tinggi, Guys. Makanya aduh, sulit juga untuk mendapatkan hasilnya. Ini bagus. Ini spot baru ya, Guys. Spot baru ini banyak buah-buah di sekitar sini tapi nggak mau keluar. Kalau di sana burung mandar, ada elibis juga cuma panas sekali saya ke sana. Jauh juga nanti kita coba cek spot di arah-arah sana mudah masih ada target ya. Oke okay guys saksikan terus ya. Setelah berjalan kaki kurang lebih 20 menit dari sana, saya coba nyanggung di sini ya Ini di kebun kacang sama kebun jeruk. Ini biasanya ruak-ruak di sekitaran situ banyak. Mudah-mudahan bener ada poinnya ya guys ya. Saya harus nusain berjalan kaki jauh guys. Nanti mudah-mudahan di sekitaran sini ada haruan pohon ya. Nanti kita tes nyambung dari sini aja nih. Kita nggak bikin sambungan mantap. Nah, nanti kita taruh pancingnya di sana. ke dua sana. Mudah-mudahan ada haruan pohon yang memulai guys. Itu pohon palaka. Pohon palaka, pohon jeruk sama pohon kacang guys dan ada target ya guys ya saksikan terus coba kita checkpoint ya checkpoint tadi yang burung ruak-ruak yang saya sudah di situ ada dua ekor tapi yang kena kayaknya cuma satu yang satu kayaknya reset ini spot kedua saya ya guys Jadi setelah yang pertama poin saya coba nah, di sini bisa shoot di sini ada bulunya tadi dua ekor susu, tapi kayaknya kena satu. Yang satu merek ini dia lari kesekitaran sini. Dia larinya tadi agak jauh, oh ini. ada guys. Kayaknya tadi nyeset hai, cari motor tapi enggak ada hai, ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, satu berarti guys oke okay guys sudah sore sudah jam 6 di sini waktu Papua ya papua barat sudah jam 6 sore sudah gelap kita dapat satu poin ruak-ruak di bawah situ nah, Alhamdulillah jadi ada tiga poin untuk hari ini oke okay. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya Yang sudah like, komen, dan subscribe Saya doakan semoga tambah sukses ya Di 2023 ini Nah yang pastinya Tahun baru, semangat baru Semoga kita semua bisa hmm, makin sukses Selalu memiliki kesehatan Dan dilindungi oleh Allah SWT Oke terima kasih banyak Salam satu laras Top jos, Gandus Oke guys, saatnya Kita jalan pulang ya gelap juga dur. udah jalan lewat enggak capoin ya, bikin ruang-ruang sama burung sinar guys Oke okay, masih jauh perjalanan saya menuju pulang saya jalan tapi terus kali ini saya olahraga supaya tambah sehat ya di 2023 ini saya masih berjalan nggak pijau saya di belakang soalnya jauh sulit oke okay, tetap semangat ya sobat salam satu hobi salam satu laras sobat oke okay, saya akan berangkat pulang ke sini ya. terima kasih banyak selamat malam no stranger to pain never Sampai